Layu go Ibna pokok. Oh, tapi bisa karena di tadi nah nopo? Di. Jadi, makna go anu pulosugo, nah, sampun ora ksa. Mala aliran semua-semua. Mbak bisa barang kok diketahui, selain Allah itu ndak tahu. Ya ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya nah, ya tahu. Cuma masalahnya kan kita ndak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu karena mungkin masalahnya sampean kan ndak wali. Kan mau ngangkat wali saman kan yo ya berat lah, maksudnya berat-berat mau Berat-berat-berat Tapi ya Allah ala kulisnya, ya bisa saja Jadi ah. lain ya Jadi ayat sing ada surat, nama tempatnya surat jin Jadi sama di antara Allah sifat tidaknya Alimul huibi Fala yuzhiru ala huibi ya hadhan Allah Illa manir tato Mir jadi Allah itu Yang tahu barang ho'ib Sesuatu yang ho'ib Dan barang ho'ib itu tidak akan Dengertikan ke sembarang orang Illa mandir tato Jadi ada istilah, kecuali orang Yang diberi ridho Allah Nah min itu min bayarnya, termasuk Jadi Ngetikan ulama min itu bukan hasr, Hanya rasul, tidak termasuk Yang diridho ridho itu, diantaranya Mir rasulin jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Bukti tadi ada Wara'ah bin Aufal, ada Syidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, faham kalau masudi. Faham ya. Jadi bukti bahwa tidak harus, tidak harus rasul. Tapi sama rasah GR. Tapi nak Urip terbelayar, Rosihan sesuatu beli juta orang kita raise. Lah aku ngerti, tapi kan. Ngerti-ngerti, mergokok biasa, tapi kan <laughs> Isoe nyatanya sesuah suga Isoe suga sebelah sesuah orang tua, dikolong-ngong kan bodoh-bodoh Podoh-bodoh ya tidak jelas kan <laughs> Tapi kan tidak penting ya dieling-eling ya di atas kuliah jenengan jadi kan percaya hadis dan Bukhari Di antara hadis-hadis itu, karena ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu mang dari timur itu luar biasa, sekarang itu memang kita Nabi Yunani, bahkan istanamu minal basrik, ambil mafrik, kowe tan, kumulon, kutok, kutikasa, belangkaruk gitu, mas Maghrobi, terus torki, ngetan, saya itu di Indonesia, jadi imam nawawi, imam nawawi, sekarang maju, nunggloyo, kadang dirawati percaya, tapi di nunggu lama, tapi tak percaya, model wali deh, mulanya Islam tuh, angel berkembang, ningsya rugilan, simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya ngarang ngitan ngitan ngitan ngitan Jadi jarang sing jaduk jaduk itu sisi utara atau apa selatan Saya mau ngomong sugeng itu itu tak baik Mungkin memang sisi utara-selatan, kutub-selatan Bentar-bentarnya tiangnya angin apa Nah itu memang modern betul loh Nabi Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu Sekarang orangnya masih hidup itu nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur metranya itu sama persis Itu pas ngetong luas pintu surga itu Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain Mabena, Misro, Ayil, Jana, Misro itu skamane kusen Apa maksudnya itu lagi ada? Sintigoni, apa itu nih? Sintigoni engsel loh, jadi? Gawang. gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu Kama bena aila wabasron. Nah, iya Nabi nyebut nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Aila yang Mekah Basron itu detong oleh orang sekarang itu detung itu jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi nanti kalian ya kalau geloyor ya santai nanti ya. kalian. Pokoknya gemang Swargo itu kauyo antara Naim Medina hikin atau Medina. Ini. Kota yang disebut itu beda-beda, tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. <tuh> orang nabi ku ummi itu karena di ngerti ini karena kayak tadi wajah ala ben al -bahro ini tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sek ada hadis ya nabi ada atau om ummi tapi menjadi tahu karena diberi ya. itu dihitung itu super so presis. nah kalau kan spesial kita berfitnah fitnah akhir zaman itu memang Jelas Nabi itu nyebut Syria, Sam Sekarang yang benar-benar jalazil -benar itu Sam Sam itu mulai Irak, Libanon Ya macam-macam Sampai ini tau Mulai Mulai Kabundu Sayyidina Ali Teng Najaf Said Hussein Tengudi. Karbala, terus Tragedi dinasti Abbasiyah Tragedi Ma'mun Terus terakhir, paling ngeri, tragedi Timur Lek Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak Oke okay dinasti dinamo timur nopo, lengi, cemisol, macem terus sampai, merki wau wow, Babilon tu kota sihir, raja Babilon ini yang dulu menghancurkan apa? betul apa? lopo, mati, mana dia agak pungiran, wong babidion, raiso, tenang, kemana tu cara ulama-ulama, nah, irak, gunjang gajeng, usang, elten, genani, maka termasuk kota sing Malhun pun, sehingga ulama itu menghindari nempat dinogo, tunggu din. Dibabilya, wama unisila alal malaka ini Dibabila herba Terus Zalazil wal fitan Itu kata Nabi syam. Nabi membuat isyarat itu disana. Sekarang pembantian terbanyak di mana Di Syria Nah kalau seperti itu jelas ini barang ho'if yang Nabi zaman Sugeng disebut Dan diriwatkan oleh Khiyaru Umatika Imam Bukhari, Imam Abi Dawud, Imam Nasari Kemudian itu kita tahu Lewat kita belajar. Dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Lalu saja kalau Imam Bukhari tahun Runga sekarang benar-benar 1.430. Nah, jadi tadi. Yang melalui kursus pun. Maksudnya ada. Kulayak lau manfissa mawati wal arbi luhayba Tapi maksudnya apa? Alimul huaybi. Bala yudhiru ala huaybi ahadhan. Illa manir tato. Mereka Ibu find out yo sodo ku minpain ya teh hibar meneng kalfi nabo artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang nopo poiye wa alam bari tar kat